semuanya Saya bisa beri dari wayang PGK Akan wayang alien Ohai, di planet alien Terdapat si bangkok Si alien yang tampan Dan si hitam Mereka mengajak mengobrol Tentang kondisi bumi yang ngobrol Wah, hitam, hitam Apa? Si Bagong, kondisi bumi ini semakin unggul. Gimana ini? Wah, apa aja kondisinya? Sungai banjir, kebakaran hutan, es kutub, es kutub utara dan selatan mencair, bumi memanas. Wah, mubuh nih, gimana ya caranya mengatasinya? Gini, sihitam, kita akan melakukan misi ke bumi, menangkap dan menculik manusia-manusia yang yang nakal. Oh iya ya, baiklah kalau begitu, kita harus uh, akan bumi sekarang. banget tower enam menuju ke bumi Manusia ini gimana ya? Halo manusia putih, halo Alien. Wah, apakah kamu? Kami adalah Alien dari planet Alien. Wah, apakah kamu? Apakah yang kamu lakukan, manusia putih? Oh, saya saya sedang membuang sampah di sungai. Hmm. Kalau begitu, jangan langkah jangan begitu ya. Wah, kenapa, Marien? Ah, iya. Karena itu bisa mencemar sungai dan menyebabkan banjir. Oh, kalau begitu saya harus apa? Saya akan menjuling kamu manusia putih Jangan ada, apalagi manusia atau alien nih tebak eh yeah. <laughs> yeah. ya, begitulah. hei kau alien, bua hmm? apa alien lain, saya mengusulkan kamu untuk percaya manusia nakal. Oh begitu. Saya akan mencari targetnya Hmm, sepertinya pada manusia nakal lagi yang mungkin akan dihikupkan Oh, kalau begitu Kita rangka saja dan curi saja Baiklah, hal yang lain Ada manusia tanah lagi. Hmm, oh apa ini aliennya? Hei kau manusia pink, ada apa? Sudah apa yang sedang kau lakukan? Oh, saya sedang menebang pohon di hutan ini. Untuk apa alasannya menabrak oh, pohon yang Ya nggak tahu tapi saya mau beli teta dari pohon. Hmmm kalau begitu saya akan mencuri kamu. Hmm, ini ada umum kosong atau beneran? Hmm. Ini beneran. Saya mencuri kamu agar saya akan mengasihi kamu Di ufo Buat ini masih hulusan Ya saya ini masih hulusan Berarti kamu jangan juga Oh Wah gimana ya ini Saya akan mencuri kamu sekarang Saya akan menunggu ufonya untuk mencuri kamu tidak! Tidak! Segera menuju ke planet alien Terima kasih ah, Hari ini dari manusia budiknya Saya akan tugas sih kamu Wah ini saya kenapa di tugas sih ini alien saya itu, kasih kamu, akan menyiarkan bahwa jangan membuang sampah ke sungai. Mengapa? Karena sebanyak sungai itu berjamaah. Berjamaah sampah karena, katakanlah, ada sedih membuang sampah ke sungai. Oh, begitu ya. Sekarang saya ingatkan janganlah membuang sampah di sungai dan janganlah membuang sampah sembar sembarangan. <SILENCIO> Itu juga berdampak pada bumi kita yang akan yang mulai rusak. Oh, begitu. Minta maaf. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Nah, yeah, yeah. Dan saya akan memberikan kamu untuk membeli. Terima kasih ya aku <SILENCIO> <SILENCIO> Gimana ini? Kok saya di UFO? Saya itu itu kasih kamu Dalam kasus bumi yang akan mulai rusak Apa? Saya kasih pertanyaan untuk kamu Mengapa ada menembak pohon di hutan? Ya, tidak tahu kok tanya saya. Begini, jika ada udah pohon tahun di hutan, maka hutan itu semakin gugul dan bapak banjir sana. Oh, gitu ya. Ya, hilang, ya, ya. Hal itu begitu saya janjikan. Jendela kebersihan lingkungan Anda, dan jika tidak, maka bumi akan mulai rusak. Lihatlah bumi sedang. Oh begitu ya, tapi kok masih bersih? Ya, di luar angkasa, flat bersih, tapi karena emang di, di sana banyak yang kotor, lihatlah, banyak kebakaran hutan, es eh, di kutub, angkatan sungai, sungai banyak yang berjamaah banjir. Oh, kalau begitu, maaf ya. Ya, iya, saya maafkan kesalahan kamu Kalau begitu, balikkan saya ke bumi Ini satu syaratnya Agar Anda kembali ke bumi Anda harus diingatkan untuk Jangan menebangi pohon di hutan Dampaknya juga akan besar bagi hutan di gitu ya oh <tong> Ini akan ya, bersih lagi setelah beberapa tahun di ujian Atau, atau, atau dari kalian baik-baik